serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dan pastinya vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini persahabat yang informasi penting pun sudah diinfokan oleh. Ibu Harsiwi Ahmad mengenai ajang The Academy Lima Social Media Awards 2022. Ibu Sibu yang informasikan juga bersama ya, belia saatnya dukung para kesayangan yang selalu ditonton setiap malam dalam The Academy Lima Social Media Award 2022. Ford dibuka mulai hari ini 25 November hingga 2 Desember pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Melalui SMS, video, dan akun media sosial Indosiar lainnya Ada Instagram, Facebook, dan Twitter Saya akan update nominasi setiap kategori secara berkala di story saya Kira-kira mau dukung siapa sih? Hehehe. Dan saksikan The Academy 5 Social Media Award 2022 pada Jumat 2 Desember Pukul 20.00 WIB hanya di Indosiar, semangat ya dukung para kesayangan. Pastinya dong dukung Bunda lesti kesayangan warga Konoha. Bismillah persahabat, Bunda El bisa membawa pulang Piala Penghargaan. Kita yakin, kita pastinya selalu optimis. Mudah-mudahan lesti di Kejora bisa membawa pulang Piala Penghargaan di Akademi Lima Social Media Awards. Kita lihat juga bersahabat ya untuk berikutnya. Tentunya banyak komentar tanggapan dan respon yang sangat positif. Salah satunya dari akun layanif 2022 mengatakan Bismillah tetap dukung Lesti Kejora penyanyi dangdut bersuara bagus dan memiliki attitude yang bagus juga. Santun sabar pokoknya. Lesti Kejora the best luar biasa. Masih setia dengan Lestia, mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan yang diberikan dari orang-orang baik Yang tulus mencintai idola kesayangan kita Kemudian disimak juga bersahabat Ini ada cedukan vitamin, Masya Allah banget ya Spesial di ulang bulannya Abang L yang ke-11, Masya Allah Ini mah kebahagiaan banget bagi warga Konoha With baby With bayi viral, baby L, Lesti Kecewa Aduh Masya Allah, banget ya, bayi viral! Katanya tuh abang Fatih, masya Allah. Sehat selalu untuk Abang El, henti intinya doa terbaik selalu kita berikan Kita lihat juga bersahabat ya Banyak doa yang diberikan dari orang-orang baik Di antaranya dari akun UMN Skardian mengatakan Masya Allah, Bang Fatih happy 11 bulan Sehat banyak umur, jadi anak pintar dan soleh Amin, ya Allah Ada juga tanggapan lain dari akun Wachini Masya Allah, Al-Fatih al Pesona munda anak soleh, kaseh, pinter Bagir, kesayangan, dan kekuatan pandanya Cepatlah tubuh besar dan jadilah malaikat kecil penjaga keluarga Muna Sehat dan bahagia selalu kalian bertiga Allah subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi keluarga kalian Amin ya Allah, luar biasa Begitu banyak doa-doa baik yang diberikan dari orang-orang baik juga Yang selalu tulus mencintai leslar dan keluarga untuk berikutnya disimak juga persahabat ya Di postingan Bunda Lesti yang baru saja mengunggah Tentunya postingan dari komunitas kantong Doraemon Alhamdulillah persahabat ya kebutuhan sudah siap Lanjut ke posko bencana di kampung Burangkeng Terima kasih orang baik kita bisa.com dan Kak Lesti Kejora Masya Allah Luar biasa Bunda Lesti selalu bikin kita kagum dan bangga pastinya Alhamdulillah bantuan sudah tentunya diberikan ke korban bersahabat. Ya, ini luar biasa, ada ucapan langsung juga dari masyarakat kepada kita bisa.com, dan pastinya dengan tentunya ucapan terima kasih yang tulus juga kepada Lesti Kejora atas bantuannya. Luar biasa, semakin kagum, semakin bangga. Mudah-mudahan kita juga, sebagai fans, tetap mendapat kebaikan, tetap semangat, tetap kompak untuk selalu tentunya membantu saudara saudara kita yang membutuhkan terutama sekarang ini adalah persahabatnya kita harus fokus untuk bantuan kepada saudara-saudar kita yang berada di Cianjur mudah-mudahan mereka selalu sehat mudah-mudahan mereka selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala Amin kita masih menunggu kejutan hingga kabar terbaru serta cidukan-cidukan vitamin manja dari lesti dan bilar jangan kemana-mana